belum menonton, subscribe dulu channel youtube ini terima kasih Halo, Assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama aku Uci dan sengaja banget malam ini tuh aku pengen bikin tutorial one brand makeup dari salah satu merek yang lagi viral banget di tiktok yaitu Sanie. Karena adanya beberapa komen yang pengen tahu banget aku tuh pakai produk-produk apa untuk makeupan yaitu aku tuh pakainya Sanie, dan menurut aku ini tuh murah, produk yang murah tapi bener-bener worth it banget untuk kita pakai, bener-bener bisa mengcover noda-noda yang ada di wajah, apalagi buat kalian yang sekolah, kuliah, atau bahkan kerja. Nah biasanya nih kalau aku ya biasanya kalau pengen make itu aku perlu banget dan sangat sangat memperhatikan apakah produk tersebut sudah badan pom atau belum. Produk-produk dari Sania ini udah alhamdulillahnya sudah badan pom jadi aman buat kita pakai. Untuk video kali ini tuh aku pengen banget uh, ngasih tunjuk ke kalian kehan dari foundation dari Sania, kemudian lip gloss dan eyebrow nah ini tuh yang biasa aku pakai menurut aku tuh udah bener-bener bagus banget ya aku itu kalau misalnya kalian pengen coba silahkan order langsung di uh, nanti aku tempelin linknya di description box jadi kalian bisa langsung order di sana dan ini tuh sudah langsung di official dari Sanie ya, jadi sudah dijamin keasliannya. Buat kalian yang baru belajar make up menurut aku dengan harga yang di bawah 30.000 ini ini tuh worth it banget bisa buat belajar. Kalau misalnya untuk belajar juga nggak perlu mahal-mahal, tapi banyak kok produk yang murah tapi kualitasnya tuh bagus kayak si Sanie ini. Ini tuh benar-benar worth it okay, banget kalian. Biasanya aku pakai itu foundation yang nomor 2 dari Sanie yaitu Ivory White. Ini tuh menurut aku cocok banget di kulit aku Sainye foundation ini harganya murah banget Cuma 30 ribuan Tapi bisa membantu untuk menyamarkan Noda hitam yang ada di wajah Untuk packagingnya sendiri aman banget Untuk dibawa pergian Ini tuh gak bakal tumpah-tumpah kalau dimasukin ke dalam tas untuk teksturnya emang sedikit tebal tapi gampang kok gak susah di blend itu mudah banget meresap di kulit untuk foundation ini tuh emang kental banget saya lihat lah ya kekurangan yang ada di wajah aku ini tuh bekas-bekas jerawat bekas-bekas beruntusan itu bisa ketutupan itu teksturnya bener-bener creamy padat enak banget sih di blendnya nggak terlalu lengket ini aku bakal pakai sebelah dulu ya biar kalian bisa bandingin gitu ke cover apa enggak nih? Noda-noda aku di wajah aku nih, banyak banget nih. Gak suka cerawat. Gampang meresap di kulit. Dan kalian bisa lihat, ini tuh bener-bener bisa mengcover noda-noda yang ada di wajah. Padahal aku tadi cuman sedikit loh pakenya. Ini dia tuh emang padat. Cuman enak banget untuk ngeblendnya, enggak susah terus. Ini tuh gampang uh, nge-set gitu di kulit kita. Jangan lupa kalian sebelum pakai foundation ya, harus pakai primer dulu supaya lebih meresap gitu loh foundationnya gimana nggak glowing kayak gini, lihat deh hasilnya bener-bener sebagus itu kalian wajib coba sih apalagi buat kalian yang punya noda-noda di wajah yang susah banget menutupinya kalau misalnya kalian pakai dari produk Sennie ini bener-bener nggak -bener diragukan lagi sih lihat deh, bener-bener cover banget kan, aku tuh tadinya ada bekas-bekas dirawat di bagian sini sama sini tuh kalian bisa bandingin tuh guys ini tuh bener-bener flawless banget ini tuh bener-bener worth it banget buat nutupin noda-noda yang ada di wajah sumpah dan ini tuh nggak lengket sama sekali tuh produk-produk yang lain itu suka nempel-nempel di tisu ataupun di tangan kayak gitu tuh ini tuh bener-bener nggak -bener geser sama sekali tuh bener-bener nggak -bener dempul di kulit juga nggak bikin kayak warnanya jadi abu-abu gitu yang penting kalau misalnya kalian pilih foundation wajib banget untuk nyocokin sama kulit kalian karena itu kuncinya supaya tidak abu-abu oke okay? harganya semurah itu tapi kalian bisa mendapatkan cover wajah yang uh, benar-benar sebagus ini ini tuh bisa kalian bawa untuk kondangan acara-acara resmi atau ya buat daily juga bagus sih, yang paling nya itu ini tuh bisa dipakai buat remaja-remaja, pokoknya di usia 15 tahun tuh udah boleh karena ini tuh sudah badan pom dan sudah dijamin aman untuk dipakai di kulit itu guys. tuh kalian bisa lihat sendiri ini tuh betapa bagusnya membuatku jatuh cinta ya, kan, dengan wajah-wajah-wajah yang banyak kekurangan ini bisa tertutupi thank you banget untuk Sanie yang udah mengeluarkan produk sebagus ini hmm, mantuliti pokoknya ini tuh udah gak perlu banget pakai concealer karena di bawah mata tuh udah tercover dengan baik ya guys uh, matte banget di kulit benar bener nggak geser sama sekali tuh kalian bisa lihat di tangan aku nggak ada sama sekali tuh oke okay, berikutnya aku langsung pakai eyebrow dari Saniye juga nomor 06 coklat dan itu menurut aku natural banget bisa aku pakai untuk kemana-mana nggak ngeplak di alis untuk Xenia eyebrow ini harganya cuma 30 ribuan dengan kualitas yang bagus banget ini tuh diklaim waterproof dan gampang banget diaplikasikan di kulit wajah Nah, untuk teksturnya sendiri lembut dan gampang diaplikasikan. Oke, okay, kita langsung pakai aja. Biasanya aku, kalau untuk bikin bingkai alis, biasanya aku pakai yang gel. Ini kan ada dua nih: yang gel sama yang powder, biasanya aku pakai yang gel dulu untuk membingkai alis. Biasanya kayak gini, aku bikinnya kita tarik aja ke belakang karena ini tuh warnanya coklat tua, jadi bener-bener kayak natural banget. Kayak warna alis, kalau udah langsung aku pakai sisirnya. Tuh. Ini tuh enak banget sih karena ada in nya ya, ada kuas sama ada sisir, jadi bisa ngelaratin. Nah, tuh bagus banget kan? Terus nanti bisa lah kalian tambahin lagi. Yang powdernya ini kalian pakai ya buat yang di sini klaim dari produknya ini sendiri dia tuh waterproof jadi aku kemarin udah cobain sebelum aku bikin tutorial ini jadi nih alisnya kayak gini udah rata kan ya tuh kiri dan kanannya karena itu bener-bener pigmented banget di alis aku tuh dan menurut aku aplikatornya tuh nggak susah ya Bikin kita lebih mudah untuk membingkai alis kita Dengan harga 20-an ribu Ini tuh bener-bener sebagus ini Menurut aku ini tuh bener-bener worth it banget Dan kalian wajib coba sih Harganya tuh murah Tapi produknya nggak murahan Bener-bener sebagus itu Oke kita pakai bedak-bedak padat dulu Ini aku udah bedakan Ini aku pakai eyeshadow dulu Biasanya aku sukanya warna-warna yang coklat gitu, tapi nggak terlalu uh, kelihatan ya, biar nggak pucat aja. Dan aku aplikasinya tuh pakai tangan aja karena lebih mudah gitu, udah ya tuh. aku sukanya pakai yang natural-natural aja, biar nggak medok banget, kelihatan makeup manual. Bulan aku tuh belum beli yang eyeshadownya dari Sanie. Nanti aku bakal order sih, karena warnanya tuh bagus-bagus banget. Aku tertarik untuk nyobain, tapi karena aku belum punya, jadi aku pakai yang ada aja. Terus biasanya aku, kalau untuk eyeliner itu, aku pakainya yang gel ini, yang gel dari Xenia ini. Sebagus itu, dia natural banget. Langsung kita aplikasi. Bagus banget kan, ini tuh natural banget warnanya, jadi kalian bisa pakai buat eyebrow sama eyeliner juga. Dan ini tuh bener-bener semudah itu untuk mengaplikasikan aplikatornya. Biasanya aku cuman pakai di ujung-ujung aja sih, nggak ke seluruh mata. Karena mataku tuh kecil. Oh. Natural banget kan, ini tuh. Aku sesuka itu karena dari warnanya, dari pengaplikasiannya bener-bener mudah banget, dan warnanya aku suka, tuh. Dan klaimnya ini tuh waterproof, jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya hujan-hujanan gitu kan, karena di klaimnya itu, itu waterproof. jadi kalau untuk bulu mata biasanya aku tuh nggak bisa pakai bulu mata jadi cuman aku jepit aja bulu mata aku karena menurut aku kalau pakai bulu mata itu berat banget dan aku, bukan aku banget gitu kalau pakai bulu mata aku nggak bisa pakainya kecuali didandanin sama orang baru aku bisa pakai itu pakai bulu mata udah aku jepit aja tuh udah habis itu baru deh aku pakai Maskara ini tuh, kalian bisa uh, dari atas dulu supaya kelihatan lentik. Kalau udah baru dinaikin, belum mataku aku tuh lurus banget kayak gini. Kalau aku udah pakai maskara tuh, gak terlalu kelihatan emang bulu matanya lurus banget, <laughs> dan aku gak suka terlalu menor juga. Dan karena ini tuh udah, sekarang aku mau kasih yang ala-ala uh, demam gitu di hidung baik kelihatan kayak merah-merah jambu gitu Oke okay, kemudian pakai lip gloss dari Sanie 01 Ini tuh warnanya kayak peach pink gitu Bener-bener bagus banget warnanya lip gloss dari senia ini harganya emang murah banget hanya di bawah dua ribu tapi bisa bikin bibir kalian tuh menjadi lembut dan teksturnya tuh ringan banget nggak bakal berasa berat di bibir. Untuk aromanya ini tuh wangi banget kayak wangi permen gitu dan untuk aplikatornya bener-bener itu emang sudah membentuk untuk e, mengaplikasikan ke sudut bibir tuh mempermudah banget karena memang sudah bentuknya tuh kayak gini kalian bisa lihat untuk lip gloss dari Sanie ini dia tuh ada 6 shade warna dan warnanya tuh bagus-bagus banget tapi aku lebih tertarik sama yang 01 jadi aku pengen langsung applyin aja di bibir Bener-bener bikin bibir kelihatan Seger Warnanya juga cantik-cantik banget Kalian wajib beli sih menurut aku Ini tuh murah banget harganya cuma Rp 20.000an Tapi kalian bisa dapetin Warna shade yang sebagus ini Bikin bibir lembab Tuh Dan menurut aku Lip gloss dari Sania ini Bener-bener sebagus itu Tuh Bikin natural juga oke. Okay, step terakhir, kita bikin kayak glossy gitu. Padahal kan udah glowing nih kulitnya, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita tambahin supaya kelihatan lebih glowing lagi. jangan order guys klik di description box aku udah taruh link pembelian kalian tinggal klik aja pastiin barang yang kalian beli original.